Halo teman-teman, kembali lagi bersama Agus Agus. Video kali ini, saya akan membahas perjalanan aktivitas jangan lupa tonton terus ya video-video saya ini. <tik> kita belum belum belum dan al al wa usaha mikro kertas memiliki penting sangat kaum muslimin. tanpa dipun salah satu dari perusahaan setelah kewajiban sholat dan salakal setahun sholat Allah Allah Atas gunung dan nganggung, raksasa nol terkabeh tanpa rukun. Lantaran juga Wajiban sholat terdengar, semenang otaknya susah sholat minta tetap kejahat minta laksanakan sambung ngantos kembali nasiog ganti tinggal kewajiban sholat repot urusan tunyo sambung ngantos jauh dasa kan kita lanjut tinggal sholat Urusan pekerjaan sambung ngantos kalah kewajiban sholat atas daripun rasulullah sallallahu alaihi wa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 pelajaran sekolah dan itu kenapa pelajaran aku sekolah harus sudah murid kita sambung belajar sekolah milahi belajar wasan ruasa untuk sekolah belajar pun sinau puas, korang, pun kaceng untuk milih, belajar gerakan gerakan Nilai praktek ibu bapak yang langsung, langsung, selain. Selain, belajar, bekas, bekas, datang laku belajar Nyantosak meniko, pulapan yang terjangkau berada sholat meniko. Menang, Sinawsa pulapan dinas bersambung sampai sholat ini aneh nyantosak meniko, dan salam dan sabun bintang. Anak yang nyantosak pulapan, saksi dari sakit menang dari sholat meniko, akan bisa saya cari Satu daun, dua daun sholat langsung khusus. aneh ini dapat dari sholat, nyatang yang di dalam pulapan yang mampu Saudara-saudara, kita sudah terus belajar masalah sabar